waduh oh iya itu bang pro pro orang loh bang waduh <tuk> udah sampai lah kayak gitu <tuk> <tuk> wah sinyal gua ngelag eh dia yang dekat dong. Sabar, Bang. Sinyal gua lagi nggak mendukung ini, aduh. ada senjata enggak ada senjata? ini, ada ini senjata, nih bang, nih. ini bang, ini bang. stop Bison Bison bang. Oke, okay. oke okay, bang. Oke. Oke. Oke. itu itu, itu. Terdulu, <tuk> po oh, po oh, po oh, po oh. santai santai bagus waduh itu pro player sente. itu bang. iya thank you bang pro dia bang memang bang ya, berarti iya berat ini ini pun deh ini bang dp bang Ini ada satu ya. Enemies eh. ahead. orang di sini tadi. Super looking okay. dulu oke. Oke. Waduh, Bang. Abang nomor 4 dong. Apa Bang. Like turun leg. <tuh> Emang namanya kolek, <collect> Bang. <tuh> <tuh> <tuh> ya, kalau nama panggilannya biasa kolek. Sabar bang, sabar bang. Oh di sini lah, Instan, instan. Yo, bang, woi, di nomor 4 sorry bang. Ini empat, boleh? Ya? Aman itu bang, namanya kejutan bang. Yen ya, jangan nangis ya bang. Ada yang pernah. <laughs> Okay, temen abang itu bang sorry. iya bang oh temen abang itu bang gak sorry. lihat tadi musuhnya bang sorry yes. berapa orang tadi udah tahu bang mati kayak aku satu Cuy. bang bagi peluru bang peluru apa bang peluru hijau atau coklat kenapa api gua nih Nggak Bisa? Dipencet. itu masih ada cuy Nggak bisa dipencet tadi bang. Oh, kejar supply kali ya bang. Apa ini cow? Ngapoh? Kayaknya sendiri aja orang ini bang Waduh waduh waduh Turun bang Oh iya bener bang Sendiri aja ini Enak enak enak enak, enak. Wey Nomor 2 Wey Enggak bang <laughs> Nope aku bang kenapa kau nomor satu, waduh nge-lag dia itu bang <guluh> jalannya kenapa <guluh> ada orang di belakang bang tembak bang, tembak bang bang ada, ada lagi tembak wah oh, di dalem waduh oh, doble ini bang Ada yang datang, bang. Ayah, dia yang baru datang. Ini bang, kunci instan, bang. Oh ya, memang hebat, berarti seperti yang orang nanya nge oh, hp aku ya, bang ya, yes. hp aku nge-lag bang ngeri di rumahnya kenapa nah, hp delay Sabar, Mas. Sabar, sabar. Sabar, sabar. berapa orang kan? Satu lagi. Ya udah dulu. Betul. Itu lagi dua itu penop. Di mana? Dia udah kayak batang tuh lah, tuh. Kayak gili, kayak gili betul. Ah nice. Astarnya. Nah, kan? Itulah lagi uh. eh, kambingnya nih. kanan ada lu ada oke oke oke pantekin ini lu jangan palak ini bak eh kanan o om ketahuan dong om m dua itu bang ya allah om ya allah ya allah cepat bang bang bang ah oh, apa apa bang ah. tadi iya m 24 itu bang kayaknya tar em dua atau OW ceput lupa ngelihat eh. oh ceput itu belum pergi matanya, dia bang, bang. oke okay, bagi tuh baginya ah, di depan baginya oh itu bang oh itu bang. ke kiri bang oh lari dia lari lari jono jono itu aku bang hati <treti>, hati bang <muluh> Jangan panik bang, jangan panik bang Langsung ke FPP Langsung ke mode FPP Jona bang, Jona bang Ngeperon dia bang Bagus bang Terima kasih bang